Bacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 segera dimulai. jog sjadah ah jog gendam ah komandan upacara Memasuki lapangan upacara Pimpinan saya melalui. Masam, sanggup, bang! Parade istirahat di Kami hormati Pada upacara detik-detik proklamasi Bertindak selaku komandan upacara Kolonel Penerbang Putu Sucah Yadi SAPMSC MMS Lahir di Denpasar Pada tanggal 9 Oktober 1977 Lulusan Akademi Angkatan Udara Tahun 1999 Jabatan Asisten Operasi Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 2 Makassar Bertindak selaku Komandan Paski Beraka, Kapten Infanteri Suryadi Nata Atmaja SSTH SIB Lahir di Bogor pada tanggal 30 September 1989 Lulusan Akademi Militer tahun 2012 Jabatan Komandan Kompi Pandu Udara dan Pandu Taikam, Brigade Infanteri Paraider 18, Divisi Infanteri 2 Kostrad, bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya, SIP-MIP, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 November. 1971 Lulusan Akademi Militer tahun 1993 Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta Hadirin yang kami hormati perlu kami sampaikan bahwa Pasukan Penaikan Bendera Pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi di bawah asuhan dan binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia raja jambu rimbun amin tiba di tempat upacara Hormatan Kebesaran Kepada Inspektur Upacara Hormat Sanjata upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 siap dimulai laksanakan laksanakan Peringatan detik-detik proklamasi Persiapan pembacaan teks proklamasi Tanda kebesaran buka Hormat Sanjata! Dirimu disilahkan duduk kembali Ahli ke tempat. Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan. Pasukan diistirahatkan. Parade istirahat. dirin yang berbahagia dengan penuh rasa bangga saat lagi akan melintas tepat di hadapan kita formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan pola yang baru dan Flahai. untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 formasi pesawat tempur ini terdiri dari 8 F-16 Rating Harbor yang membentuk Arrowhead Formation Sebagai Flood Leader dari Garuda Fly adalah Leto Penerbang Agus Dwi Arianto Alumni Akademi Angkatan Udara Tahun 2000, Yang dalam kesehariannya Menjabat sebagai Komandan Squadron Udarati kemampuan personel dan berbagai alutsista canggih yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia siap menjadi angkatan perang yang disegani di kawasan serta siap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Formasi pesawat tempur yang terdiri dari 8 F-16 Fighting akan melintas dan melakukan manuver bombers pada ketinggian seribu kaki di atas permukaan laut tepat di hadapan hadirin sekalian. Seluruh pesawat tempur ini terbangkan oleh perwira penerbang terbaik bangsa yang berjiwa kesatria, militan, loyal, dan profesional. Hadirin yang kami hormati. Marilah kita dengarkan Ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur F-16 Bagian Tentara Nasional Indonesia. Kami, elang-elang Angkatan Udara menjaga tanah air dari ketinggian seribu kaki mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 Indonesia Tandur Indonesia Tubuh Salam Suha Buana bangsa Merdeka pas helikopter pembawa bendera merah putih berukuran 20 kali 30 meter. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan bersama momen bersejarah di hari kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat kita saksikan datang dari sebelah kiri podium. Usantara Flight yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Mauludin Mulyono, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Nusantara Flight dengan Jaya Flight Formation. Keseluruhan rangkaian formasi helikopter ini merupakan bukti nyata sinergitas tentara nasional Indonesia. Dirgahayu 76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun dua Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pasukan disiapkan. No! Presiden Republik Indonesia dimohon menempatkan diri di mimbar upacara Hadirin dimohon berdiri andika bayangkari. <laughs> Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Ubarkan. Ubarkan. Penghormatan kebesaran kepada inspektur upacara, hormat sanjata. Indonesia Beserta Ibu Haja Iryana Joko Widodo Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Haja Huri Ma'ruf Amin Meninggalkan tempat upacara